Kita tentang Mojopahit itu macam-macam. Kita cari bareng-bareng Ono Sengarani, misalnya Mas Ayu. Ada tahun-tahun kosong 14, E13, eh, 98 sampai 1502 misalnya. Terus gue apa yang jadi? Serno ilang kertaning bumi, Serna ilang kertaning jawa. Saat itu kita cari terus. Ono Sengarani Mojopahit itu gak hancur. Mojopahit itu disengitno dikubur oleh sesepuh-sesepuh dan orang-orang sakti karena tahu tidak akan bisa menahan perampokan-perampokan dari Eropa, misalnya, dan seterusnya Girindrawardana Kediri memang tidak pernah takluk kepada Mojopahit, selama ada ya mas ya, tidak pernah mereka tetap, jadi Kediri itu bagian dari Mojopahit, selama ada Mojopahit jadi begitu Mojopahit lemah, diserbutin tekno, kemudian ada gubernur yang jeningi Nyulaiwa Gubernur Mojopahit setelah Demak sudah berdiri mergonyulai waiki di kongkon rakyat imbangit 6 kembali Mojopahit ja iso iso akhirnya dipateni di karo rakyate Nah Bener yang dikatakan Mas Ayu menurut saya tidak pernah ada urusan dengan Islam hancurnya Mojopahit itu pernah terjadi salah paham dan bentrok yang membuat anaknya Brawijaya 5 yang kedua yang kemudian jadi pang, waktu itu jadi pangapnya Mojopahit tawur membunuh bapaknya Sunan Kudus yaitu Sunan Ngudung Ini kedasatan Jawa Jadi bapaknya Sunan Kudus mati Oleh pangatnya Mojopahit, Tapi tidak karena perang politik karena kesalah, Tapi karena kesalahpahaman Beberapa saat kemudian Sunan Kali Joko malah mengutus Sunan Kudus Dengan sembilan orang eh, Apa namanya Prajuritnya membawa pasukan Dengan pakaian putih-putih Bendera putih dan kuda putih Datang ke Mojopahit untuk memberikan suratnya Sunan Kalijogo kepada Brawijaya V, dan suratnya itu isinya adalah menyatakan bahwa rombongan yang dipimpin Sunan Kudus ini memaafkan terbunuhnya bapaknya Sunan Kudus sendiri dan tidak mempersoalkan, bahkan kemudian mengajak untuk bekerja sama. Dan pada saat itulah mulai banyak orang-orang keraton mau yang masuk Islam Sampai akhir Bujune, sing paling ayu, Sing DJI Bu Islam, terus dipegat kalau Brawijoyo, terus dirapi kalau Sunan Kudus sampai akhir hayatnya Tadi ini aku ingin dulu buku Ayu, caranya adalah dulu ono Browijaya Gonggol -kun megat Brawijono Sing Ayu, terus kok rapi Mereka hmm. olah ya jenjen ya jen lah Uh, ngerek ya ke ini ini contoh saja piraita kasih tau omong loh no lu kurung kurung mestinya mesti uang saya ikan air berawijaya pirait kurung isa air untuk persisi kok singa kurus 100 pitulas anakku 100 pitulas raden patah itu kalau tidak salah anak ke 18 apa ke 12 aku lali gitu anak pangapeku -pang cacatnya raden patah itu anak nomor dua pangapeku -pang pin pedologi negara dari mojopahit terus nggak keraton di kerat kesultanan di kerajaah wangin demak terus nggak nggak kerajaan eh kesultanan demak terus dia juga jadi pangat di demak tapi setelah dua tahun dia pensiun karena sangat menyesali dia telah membunuh bapaknya sunan Kudus, sehingga akhirnya dia pensiun dini pergi ke daerah selatan di daerah bantul yogyakarta beliau di sana menyepi bertapa dan e, zuhud mengebut dirinya panembahan budu dan sekarang anda bisa datang ke makanya panembahan budu itu macam-macam ceritanya tapi ya, teman-teman sekalian itu semua kita cari bersama-sama tidak tidak usah bengkerengan di sing bender jadi duduk sopo sing bender loh ya opo sing bender jadi ojeknya alah noongi apa niku bener takak didolki bareng-bareng. Nek nah, kon berdoa pedoman -ber para sapa sing bener, sitok sing isa kok cekel yaiku Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nek nah, liyane mungkin salah. Nek nah, Kanjeng Nabi gak mungkin salah karena beliau maksum, dijaga secara total oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Mari Mojopayat tak itu dimanipuler belanda bahkan di depannya dimanipuler ya, di, setelah Mojopayat dimanipuler dengan perang bubat belakangnya dimanipuler melalui Arok sehingga kita tidak punya tokoh lagi, kita tidak punya kepercayaan diri lagi sebagai orang Jawa dan itu cara mereka menjajah kita sampai Saiki sampai Saiki loh, kaligraen dua presiden singkong temen-temen yakin tidak ya, benar, Bung Karno dilolokno. Pak Harto di Lok-Lokno, Gustur di Ngersulani di itu Habibie di SBY gak jelas Megawati mboh ya apa, kan gitu kan Saiki tambah nemen iki presiden mboh duduk di kita itu tidak pernah punya keyakinan terhadap apapun saja. Aku gak, aku gak, aku, aku nggak mempersoalkan apa-apa. Saya sedang mempersoalkan, ayo ngolek sesuatu, sengsak bener-bener sak isa, Tapi bukan berbedoman pada siapa, berangkat berpedoman kepada apa. Sekarang terakhir aku nggak informasi. Seluruh kerajaan tadi Onok Mojokerto Jombang itu Jombang Yogyakarta, bagian dari Mojokerto yang masih. Baru nanti ab, awal awal abet, Ya, awal apa 20 baru menjadi kabupaten sendiri itu ada ceritanya sendiri dan seterusnya tapi gak perlu dek ini merugikan dek mojokerto gak dek jombang uh, tapi kan anda tahu kemudian sampai ke Demak kemudian ke Pajang kemudian Pangeran Benowo menyepi kemudian diambil alih oleh anak apa tadi mas istilahnya mas panembahan -pan Senopati itu istilah sampean mau nyabai Loring Pasar Dan itu dari Mojopahit itu mek pang ya Pang cilik duduk, duduk Duduk wite Dahan pun tidak dia cuma ranting Jangankan dengan Mojopahit, Wong dengan Sultan Trenggono dan Mas Karebet Saja dia With, with, apa namanya, priayi yang agak jauh dari pohon nah dia yang kemudian memimpin jawa yang terakhir meskipun konstitusinya sudah beralih dari hindu buddha menjadi mataram islam Nah singkat kata mataram islam itu kemudian dari senopati sampai sultan agung sampai Amangkurat terus sampai akhirnya perjanjian Gianti sampai dadi keraton pakubuanan dan hamengkubuanan kemudian mangkunegaran dan pakualaman ya gitu ya Terakhir, teman-teman sekalian, keraton-keraton Islam Jawa ini pun dihancurkan. Karena di dunia ini semuanya sepakat. Seng rojondik rocon di lor, rojondik ndik... Wah, nanti ndik, ndik, ndik. Loh, sekadu nginer, ya. Eh, apa-apa. Kita tuh nggak boleh terpengaruh. Wah, peteng dedet juga gak masalah, ini gitu loh. Iki kamu nggak muni, gak Alhamdulillah dari mulai aku, Gitu tak terusnya ya nah iki sampai ke Sultan Hamengkubwono ke-10 dua tahunnya eh, tahu, setahun yang lalu beliau membuat sabda raja pokoknya itu suatu inisiatif dan tindakan yang menghilangkan dimensi Islam dari paugeran keraton jadi Sabda Raja itu pokoknya mengganti H Buwono menjadi H Bawono Sehingga dia bukan lagi terusnya yang kemarin Nomor dua, menghilangkan apa namanya Poin Senopati Eh, sayitin panoto gomone ilang ya, khalifatullah ing bumi mataram ilang Jadi pokoknya ada deislamisasi dan keraton Jogja sekarang itu 90% tidak lagi ada di tangan orang Islam. Nah untuk membiayai Sabda Raja ini ada uang yang dikirimkan ke sana sebanyak 21 juta US USD. Saya tidak akan menyebut siapa yang mengirimkan tetapi singgolo duit iki kaget loh. Ini dua tiga ini. Akhirnya duit konco-konco di Jogja lapor dan untuk bahwa ternyata ini begini-begini, nah dia yang bawa duit itu memberi tanda bahwa dia sudah bersaksi dan sudah menyatakan sebenarnya saya tidak tahu menahu bahwa ini dipakai untuk menghilangkan Islam dari keraton, kemudian ninggalin emas iki iki iki ini ya. iki ikan no emas sak kilo koma dua, ya, so sing kepingin jaluk menitak detail no ya, nah, tapi asal kok lek ya, ngono ya, mata kan ya, iki tak cekel tapi gak, tak, iki susah kali tak tel. Itu untuk tanda bahwa ada peristiwa besar-besaran di Jogja di mana Islam akan dihilangkan dari keraton. Cuman gak usah, gak usah, gak usah, gak usah, gak usah cemas karena Majapahit tetap berkuasa di Yogyakarta. Ngono <laughs> tenan tenan. Loh kok iso? Kan niku keplok belum dijelasno wis keplok. Wong <laughs> aku ya mak nyarang adat nirek. Jak gak tenang ae lah. Kita itu hafal sama Allah Insya Allah perilakunya begini Takdirnya begitu Saya tidak ada kecemasan apapun Allah ikut bekerja di semua itu Nanti akan ada peristiwa-peristiwa Ada yang sakit kanker Nanti ada yang digrebek Ada yang selingkuh Ada yang kena narkoba Sehingga semua rencana itu akan batal dengan sendirinya Dan kita sudah insya Allah tahu siapa nanti yang akan menjadi raja Kenapa kok tetap ada raja? Saya tahu jok Mureng-mureng kalau keraton sih Saki koplo ijanilah karena gunanya sih, Nek koplo direbut uang oleh si calon, masih akoplo gak, gak masalah, tapi nak koplo di calon uang kalau murah-murah yes, Saiki, misalnya kau ngomong keraton ni apa file dalem, merbuka oleh yang gue Lho, loh, sik Omahmu omah mulu, sing kraton, keraton belas terus tergede-gede, gede ide, ide, ide, ide, ya ide, omahmu lho, omahku lho sing duduk sopo-sopo aku ini, iku ono anu aturane ono anu, nek tukang pos ora perlu dilebokno pawon ya tak? gak ya gak anu ono daya sing kok temeni ndik nirat ono anu daya sing kok temeni cukup ndik lur ngarep ono anu, dhewek-dhewek eh, secara budaya ono anu daya iso kok lebokno mbale ndik ngarep ono anu daya sing wis rada kalau ono njero oma ono anu daya sing oleh keolehan melbu pawon-pawon jupuk, buka kulkas jupuk-jupuk minuman langsung oleh. Tapi gak mungkin onok sing oleh melbu kamarmu, betul tidak? Oh. Nah keraton yang unu pada harga romahmu, keraton dalam gak Jadi memang ada aturan semua dan itu kita jaga. Itu namanya simbol. Keraton itu tidak berkuasa, tapi dia simbol, dia sisa simbol dari harga diri kejawaan kita. Kalau kita ngomong Jawa tidak berarti kita menyembah Jawa, gak? Aku ini ke kebo, ojek disape-sape nol. Harga diriku bahwa aku ini kebo, mulu Gak kok kebo? Iku hebat gak? Masih mau aler? Gak iso kan menghina aler? Aler tokohnya Allah untuk menyadarkan semua manusia. Wajib surat apa yang gak kulali? anak sendik kurang. Semua manusia itu tidak akan cukup aku kasih lalat dan mereka tidak akan berbuat bisa berbuat apa-apa. Jajal loh, uang sungguh berlaler. masih pendekar pencak. Loh, gak maksudnya tidak tidak, tidak. mungkin itu kita. Gitu ya. Jadi, lalu to'iku untuk membuat manusia berendah hati dan tawaduk. Bahwa kon, gak iso nang laleri gak iso, gak iso apa-apa kon. Besok, gak iso apa-apa dan seterusnya ya, nah teman-teman sekalian informasi untuk mengatakan bahwa Westo, ojok khawatir angger sampean tetap setia bahwa sampean wong Jowo dan wong Jowo itu kewajiban dari Allah sampean jadi wong Jowo sebagaimana bebek dijadikan bebek, itu kewajiban dari Allah menurut saya dan itu hukumnya wajib bahwa sampean kupluan, gak masalah, masalah ilustrasi ya gitu. toh bahwa sampean celonohan gak berarti jadi wong barat, ngomong sih? ya Cuman terus odo alam pikiran semuanya kamu hilangkan Jawanya. Jadi di dunia ini yang akan dianjurkan dan sedang dianjurkan adalah Jawa dan Islam, Mas Agus. Jawone ente-entean wis pitung abad. Islamnya ini puncaknya penghancuran adalah Arab Spring, ya gitu? Arab Spring. Arab Spring ini, nek saat dirungiku Awal abad 20 ya Mas Ayu, itu kerajaan Ottoman yang besar itu ditawur karo sekutru entek kari Turki Is Islam gak nduwe harga diri meneh. Setelah perang salib sekian abad, mari timur tengah sogeh dientekno kilang minyake, dihabiskan harga dirinya Afghanistan perang sampai saiki entek ente, ang wong Islam jadi wong Islam keras koyo ngono kemudian Irak hancur ya. Apa meneh? Kuwait, kuwait sekarang juga dihancurkan, Mesir hancur, Libya hancur, Syria agak karu-karuan. Pokoknya Islam dihancurkan habis-habisan dengan Arab Spring dan Arab Spring atau itu istilah mereka, istilah penjajah, mengaku nekat mendemokratisasikan negara-negara Islam, tapi aslinya pokoknya nekat ngepek hartane dan menghancurkan harga dirinya dan menghilangkan Islamnya, Nah Mari Arab beres saiki gantian Indonesia. Mulanikon di Gongkon Musuan, ya tahu? Di Musuan, Kenduren dibit ahno, Ya ya tega? Apa Selawatan di apa meneh Nang jadi kamu itu dipotong hubungan cintamu dengan Rasulullah dan dengan leluhurmu itu cerita nih. Jadi anak uang larang nang kuburan itu itu sebenarnya adalah ujung dari satu rekayasa internasional yang berasal dari Timur Tengah, Israel dan Amerika, ya, untuk memotong hubungan cintamu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi dan dengan nenek moyangmu sendiri. Menurut rek? lu nang kuburan gak olehku yaopo, duga wong gak oleh, jadi gak tutup, langsung sih. Ya, aneh ustaz ngomong kayak apa kan dongak dongak nunggu niku gak tutup gak nah langsung nge-duk ini aku sambungan aku mensuin aku lagi nge-sampayan melbun rokok yang nge-nyar melbun rokok yang nge-nyar ini sekarang gak nge-nyar gamel sampe-an ini jadi sampe-an ini aku digeling gamel di steliko loh sing disini apa-apa di steliko dok itu digeling sampe-an geling gaya sosis niku Kurang eh oleh informasiin gitu wali wali nah, gus tali nggak nyarigin rokok ini dia sih, software nyar, hardware nyar, CPU nih remeh yaudah ukurin, kamu, kamu Pak Ustad, nggak ada mureng-mureng lho kamu kok gitu ngomongnya lho empun kuat dong, omongan kurang beton-beton kabul lah, pun sampai tutur nopo-nopo puloh, langsung naseh, tenang mau ngkulon dong ngak kenya buatan kapur sampai nih ngomong kulon dong ngak ken kuburan nih buatan coto ngatan gua mulanya bener kustur kustur ceritakan kustur nih dong ngak ken bapak kulon tutul lah buatan ngirim dong ngak tuh buatan terus kustur nggak balik lagi anak paket gak tutul lah balik sih, laki gak balik berarti paket eh tutul ini kustur gampang naik kustur menut ya mari ini Gus punya banyak kesalahan sudah pasti masuk Gus Dur kesalahan acak mureng-mureng acak terus wujudnya ngelak-ngelak Gus Dur opo, ngelak apa ngelak-ngelak KB kok ngita-ngapetan sehingga api 100% kanjeng nah, bina liane ya ono apiannya ane Gus Dur yang lemah Gus Dur yang dui gila mesti ya Nyai roro gitu kidul tak pakso Gus sampe nanti persiden aku nyalo loro aku sehingga butuh gawee nyambut gawe beresno Pak Harto cek sampeyan diizino beresno P3 beresno Golkar cek milih gabung milih sampean PDPD kalah sampean dadi aku nyaluk lurus siji Aceh kudu berdiskusr karo garungnya Aceh gampang macam-macam tak abok nggak loro gak oleh kekuasaan di Indonesia dan di Pulau Jawa berhubungan lagi dengan Nyai Roro Kidul itu karangannya Panembahan Sonopati terus Gusdur rada tenang cek aku nge-sms nanya rau gitu lho sms ngopo tak konjil bapan ya ba ya ba anak wang kayak ngunuh ya Allah aku terus ngang ya Allah sing gak miliki sampelan temen tak anak Wong kayak ngunuh ya Allah nakalikus terki Allah Alhamdulillah aku iki alim alus gitu Ya, ya, wes tidak tahu. ya, ya mantap ya mantap dengan kejawaan kita, tidak tahu. tidak Jawa itu bikinan Allah ya, opos, ya, opos, ya Allah jadi mari kita mantap, untuk tidak tahu. Saya tidak tahu. Saya tidak tahu. Saya tidak tahu. Saya tidak tahu. Saya tidak tahu. Saya tadi? Ya semoga moga tahu. Saya tidak tahu. Saya tidak tahu. Saya tidak tahu. Saya tidak tahu. Saya tidak tahu. ya Maringuno terakhir kita puncai dengan lagu yang halus Mena ya, yang pertama syair tanpo Waton ya bener Nada nih rek Nah bener ya Ya bismillah musiknya si Kabe kutu kokjak selawatan ya rek Sabahalillahi mafiz sama watimawfil ad Kabe kutu kokjak Witwitan kokjak sapi kokjak Garu Singkal kok cakap belanya ngonu iya ngonu tawon li lo di tiga iwahyu karo Allah ya takak ya takak tawon di tiga iwahyu jadi orang orang kare, orang orang kare. tawon wa auka apa siapa saya ngapal wa urah ga apa sampai nenggu yano terus ini karo aku opo lah podoh-podoh ga apa re rani pokoknya dan Allah memberi wahyu kepada lebah agar supaya dia mau bikin rumah di gunung-gunung, di pohon-pohonan itu kan nah gitu jadi lebah si ya oleh wahyu jadi nah dewi ini mungkin sekali ya berkorotan yang jenis dapur ya yang ini, ini ya saya yuk bareng-bareng mengenang gustur karena gustur juga sangat akomodatif terhadap apa namanya kebudayaan orisinal seperti ini dan kita memaafkan semua kesalahan siapapun ya dan moga-moga kita -moga diberdandani di kar gusti Allah Subhanahu wa yuk